Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Taman Bermain. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini agar dapat terus berkembang. Apa kalian mendengar suara bebek bernyanyi? Di mana? Iya betul ternyata di sana bebek bernyanyi secara terus menerus lihat teman-teman ada lampunya berwarna biru Bebek menari sambil bernyanyi. Suaranya bagus sekali. Lihat, teman-teman bebeknya ngamuk, menabrak semua mainan yang dilihat dia. Bebek hampir menjatuhkan kereta. Teman-teman lihat. Sepertinya, Bebek mempunyai niat jahat. Teman-teman, dia selalu mengelilingi rel kereta. Apa yang akan dilakukan Bebek? Lihat, bebek menabrak kereta, sampai terguling.